Hello, apa khabar semua? Dalam video ini, saya akan terangkan tentang format APA ataupun gaya perujukan uh, APA edisi ke-7 iaitu edisi yang terkini yang diterbitkan pada Oktober 2019. Baiklah, bagi mereka yang baru pertama kali mendengar perkataan APA ia ada akronim kepada American Psychological Association sebuah persatuan di... Uh, Amerika yang telah menghasilkan ataupun menerbitkan buku panduan penulisan yang dipanggil sebagai publication manual sebenarnya panduan ini adalah untuk mereka di Amerika tapi telah pun digunakan pakai dalam banyak penghasilan atau ataupun penerbitan bahan-bahan ilmiah di dunia so yang kita tengah rujuk sekarang adalah edisi yang ke-7 yang diterbitkan pada Oktober 2019 Pertama sekali, anda kena pastikan bahawa dalam APA, anda hanya boleh senaraikan rujukan yang telah digunakan dalam petikan ataupun di dalam citasi anda. Jika citation anda tidak menggunakan rujukan tersebut, anda tidak perlu senaraikannya di dalam senarai rujukan. Yang tu kena pastikan anda mengikut kehendak APA. Baiklah, untuk citasi. Perubahan utama yang telah berlaku di dalam uh, edisi ke-7 adalah penggunaan at all. A dalam bahasa Perancis adalah dan ataupun N dan a dot itu adalah uh, ringkasan kepada perkataan allies, abbreviated version of the word ally. So, bila kita gunakan all maksudnya and friends. Uh, dahulunya, uh, anda perlu senaikan terlebih dahulu nama-nama penulis jika dia 3 hingga 5 uh, penulis. Dan anda hanya boleh gunakan at all secara terus selepas uh, penulis uh, enam penulis ke atas. Tapi untuk edisi ketujuh anda tidak perlu lagi risau pasal perkara tersebut. Anda boleh terus gunakan at all apabila uh, jumlah penulis adalah lebih daripada uh, dua. So, kalau dua, kita gunakan and, Simon and Chen upamanya. Tapi kalau Andrew, Simon and Chen, anda boleh terus gunakan Andrew and Friends ataupun Andrew at all 2020. Boleh? ini adalah apa yang diterangkan jadual ini menunjukkan ringkasan citasi yang kita boleh lakukan kalau seorang, ini gayanya contohnya, dia be back home, kita hanya gunakan back home. so dia ada dua jenis, dalam kurungan ataupun dalam ayat, sekiranya anda ingin fokus kepada informasi, maklumat ataupun pernyataan yang dinyatakan oleh seseorang itu, gunakan bentuk ini sekiranya anda ingin menekankan kepada penulis ataupun pengarang tersebut anda letakkan namanya di luar untuk dijadikan sebagai sebahagian daripada ayat anda contoh menurut Beckham 2020, dan sebagainya lah. Ataupun Beckham 2020 menyatakan bahawa, so yang ni dalam bentuk ayat, yang ni dalam bentuk kurungan di mana informasi diletak terlebih dahulu, kemudian barulah kita letak saytasi di belakang. So, nampak tak apabila lebih daripada dua orang, kita terus gunakan at all right and then uh, sekiranya ada kumpulan ataupun organisasi kita tidak perlukan namakan setiap orang dalam organisasi tersebut kalau dia dihasilkan di ataupun diterbitkan secara berkumpulan ataupun dalam organisasi seperti Kementerian Pendidikan Malaysia umpamanya uh, pelan tindakan ataupun blueprint dan sebagainya kita boleh terus letak Kementerian Pendidikan Malaysia jika anda akan mengulang-ulang penggunaan ini dan anda hanya mahu gunakan uh, singkatan seperti KPM anda perlu buat nama uh, seperti ini. Pertama kali anda gunakannya anda perlu uh, letakkan nama penuh terlebih dahulu Kementerian Pendidikan Malaysia kemudian dalam kurungan KPM kurungan yang bentuk petak dan uh, kali kedua dan seterusnya anda boleh terus gunakan KPM 2020. Ini adalah contoh dalam jadual ini. Dari segi nama pula bagi mereka yang tidak pernah gunakan APA uh, APA hanya menggunakan nama akhir ataupun last name ataupun nama keluarga surname surname adalah nama yang kita uh, warisi daripada satu generasi ke satu generasi yang lain contohnya kalau Henry Golding apabila dalam sitasi kita hanya gunakan golding kalau nama Cina di Chongwei nama surname Cina uh, sentiasa wujud di depan ya uh, kadang-kadang penulis uh, Cina akan dia terbalikkan nama dia dia akan kata Chongwei Li so kita kena pastikan terlebih dahulu yang mana surname dia. Canya senang kalau diletak Chongwei comma Li, Li adalah surname ataupun Uh, last time So, kita gunakan dalam cerita-cerita Lee. Kalau ada nama Inggeris Jimmy Chu Kim Weng, umumnya, kita tak letak Jimmy, kita letak Chu. Right? Sama juga nama-nama lain. Uh, jika nama uh, Ali bin Hashim, kita hanya letak Hashim. Ini ada konvensyen yang dikenalkan oleh APA. So, sebolehnya kita ikut uh, apa yang telah ditetapkan. Namun di Malaysia, kalau penulisan uh, dalam bahasa Melayu, anda boleh gunakan nama penuh ataupun... Uh, Uh, nama pertama kerana kita setia tak maklum uh, nama di belakang tu adalah nama ayah anda ataupun nama uh, bapa yang tidak diwarisi daripada generasi ke generasi akan datang maksudnya kalau seseorang itu dia berkahwin dia akan gunakan nama dia sebagai di, nama belakang so dia tidak di, diwarisi so untuk memudahkan ataupun untuk mengurangkan uh, kekeliruan kita gunakan nama penuh tapi dalam penulisan antarbangsa untuk makalah antarbangsa kita lebih gal akan kita guna format yang tadi iaitu format aa, nama belakang sahaja. Apabila kita nak membuat direct quotation ataupun petikan ayat secara langsung kita kena letak dulu quotation mark macam ni. Kemudian kita letakkan aa, muka surat. Kalau kita nyatakan amat terlalu di depan ini dan kita hanya letakkan aa, page di belakang. Dan cara ini adalah untuk 40 patah perkataan ataupun kurang. Jika ia lebih daripada 40 patah perkataan anda perlu buat macam ni. So, dia dalam bentuk perenggan, dimasukkan ke dalam sedikit. Aa, ada sedikit ayat yang lebih dahulu menyatakan Umar 2017 menyatakan apa. And then, kita letakkan perenggan tersebut. Jika lebih daripada 40. Dan aa, noktah lebih dahulu sebelum kita letakkan muka surat. Okay, ini adalah format untuk lebih daripada 40 patah perkataan. Dalam penulisan ini, anda tidak digalakkan untuk menggunakan petikan ayat secara langsung. Ini secara banyak sangat. Kita hanya petik bila perlu. Umpamanya bila kita ingin menyatakan definisi tertentu ataupun memetik teori-teori penting yang kita tidak mahu mengubah makna asal. Yang lain tu kita perlu olah balik ayatnya dan kita letak citation secara betul. Untuk uh, lebih daripada satu ceritasi serentak, contohnya kita nak letak, contoh di ayat ini kita kata banyak kajian dan kita nak nyatakan kajian-kajian tersebut, kita boleh letak di belakang macam ni. Uh, tapi cara kita susun adalah kita mengikut uh, abjad A, B, Z macam ni, A to Z, dia tak ikut tahun. Alright. Dan kita bezakan uh, ceritasi tu dengan menggunakan tanda ini, Alright. bukan koma. Uh, dan untuk uh, penulis sama, tahun yang sama, misalnya kata kita ada merujuk kepada penulis yang lebih daripada satu hasil kerja pada tahun yang sama, kita boleh nyatakan A dan B seperti ini. Tapi cara kita menentukan A dengan B adalah berdasarkan kepada tajuknya bisa kata yang ni sebab tajuk dia bermula dengan a kita letak a untuk yang ni sebab yang ni kemudian hasil kerja kedua ni t so dia ada kemudian so kita letak b so kita susun terlebih dahulu mengikut tajuk barulah kita tetapkan a atau b dan di dalam petikan kita ataupun di dalam penulisan kita kita nyatakan yang mana a yang mana b untuk uh, sumber kedua pula apabila kita merujuk kepada suatu sumber dan tapi itu bukan sumber asal umpamanya dalam artikel ali kita ada nak merujuk kepada teori Armstrong 1965 umpamanya Disebabkan kita tidak ada akses kepada uh, hasil kerja Armstrong 1965, kita terpaksa bergantung kepada artikel Ali 2020, maka kita kena buat macam ni. Armstrong as cited in Ali ataupun seperti yang diantikan dalam Ali 2020 dalam format begini ataupun format begini di belakang. Maksud di sini adalah anda tidak ada rujukan terus kepada Armstrong, anda hanya merujuk kepada Ali. So, apa yang anda sedang tahu tentang Turing Armstrong ini adalah berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh Ali. Faham? So, yang ni dipanggil sebagai secondary citation dan uh, adalah tidak betul sekiranya anda mengambil uh, apa yang telah dihuraikan oleh Ali tentang Armstrong, kemudian anda copy rujukan uh, Armstrong tu dan letak dalam senarai rujukan itu adalah salah. Sekiranya anda hanya ada akses kepada artikel ilmiah maka anda hanya perlu letakkan uh, uh, sumber ali itu dalam rujukan dan amsur um, tidak perlu nyatakan rujukan tunjukkan kena tidak merujuk secara terus anda merujuk kepada ali untuk temu bual ramai yang tanya tentang soalan ini anda tidak perlu letak dalam rujukan kerana ia tidak boleh dirujuk oleh mana-mana pihak kerana temu bual anda tidak diterbitkan untuk uh, memudahkan cara anda, anda, anda, jika anda ada transkrip anda di lampiran, maka anda boleh letak seperti ini, rujuk transkrip 1 di lampiran A. Jika anda ingin mengukuhkan sesuatu hujah anda berdasarkan apa yang telah anda dapat daripada temubual lompamanya, mungkin anda nak menyatakan sesuatu isu dan anda telah menemubual orang-orang penting, anda boleh buat macam ni. Menurut ketua kampung, blablabla, anda letak nama dia. Right, And then personal communication April 24, 2020. So kita tahu bahawa penyataan ini bukan uh, anda buat-buat, anda uh, ambil daripada uh, termobual anda. Namun seperti yang saya nyatakan, disebabkan termobual ini tidak diterbitkan untuk rujukan umum sebenarnya uh, tahap kebolehpercayaannya itu adalah rendah. Untuk senarai rujukan, tadi adalah citation. Citation ataupun sitasi adalah untuk apa yang kita letak dalam petikan kita, dalam penulisan kita. Senarai rujukan pula adalah apa yang kita senaraikan bahan-bahan ataupun sumber-sumber uh, yang telah kita rujuk di, di penghujung penulisan kita. Dan senarai rujukan pula menggunakan format yang berlainan eh, untuk menunjukkan bahan yang lain. So, semua jenis bahan dia ada format dia masing-masing. Tapi untuk dari segi nama, susunan nama itu adalah sama. Contoh macam Henry Golding, kalau dalam citation, uh, citation ataupun sitasi kita hanya gunakan Golding tapi di dalam uh, rujukan kita perlu nyatakan initial sebab terlalu ramai Golding nanti kita tak tahu mana satu yang kita nak rujuk. So dia akan jadi macam ni, Henry Golding akan jadi Golding, H dot, Li Chong Wei akan jadi Lee C, W dan seterusnya. Sekiranya ada dua dan kita kena letak simbol and and percent to n. So dalam senarajukan tidak akan muncul perkataan dan ataupun uh, n sebab dia digantikan terus dengan simbol. Jikanya 3 kita kena senaraikan macam ni. Kalau dalam sitasi lebih berdua kita gunakan et all tapi di dalam rujukan kita tidak boleh gunakan et all sama sekali. Kita kena senaraikan nama mereka. Ah yang ini contoh uh, uh, senarajukan Um, dalam APA sebelum ini anda hanya perlu menyenaraikan nama uh, sehingga ketujuh nama ataupun tujuh penulis tapi untuk edisi ketujuh ini mungkin telur ramai penulis agaknya anda boleh nyatakan sehingga uh, 20 orang penulis maksud di sini sekiranya hasil kerja itu dihasilkan ada 20 orang penulis anda boleh menyenaraikan nama-nama mereka dan contoh di sini ada 5 penulis dan sebelum penulis terakhir tersebut kita gunakan n dan ada tanda koma sebelum n tersebut ok yang ni yang saya masukkan tadi dalam ezi ke 6 kita hanya perlu senai sampai 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapi dalam edisi ketujuh anda boleh senarai sehingga ke-20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Cuma, jika ada lebih daripada 20, anda tidak boleh gunakan N lagi. Anda perlu gunakan dot, dot, dot. Uh, contohnya, ada 23 penulis. Anda senaraikan terlebih dahulu. 19 penulis pertama, kemudian letak dot, dot, dot dan ambil uh, penulis terakhir. Alright. Maksud di sini kalau ada 23, uh, nombor ke 20, 21 dan 22 hilang daripada senarai dan digantikan dengan dot, dot, dot. So ada 19 nama pertama dan nama yang ke 23. Untuk edisi ke-7 pula, untuk buku, anda tidak perlu lagi nyatakan tempat penerbit ataupun lokasi penerbitan. Dahulunya, di edisi ke-6, anda perlu dekat macam ni, New York. Sekarang, anda tidak perlu lagi terus nama syarikat penerbitan. Okay. Dan jangan lupa, untuk tajuk buku, kita perlu condongkan. Dan uh, tidak semua perkataan kita uh, huruf besar, kita hanya huruf besar uh, perkataan pertama dan ataupun selepas uh, Tanda baca macam ni, P, ataupun nama-nama khas. Kita tidak perlu uh, besarkan semua perkataan ataupun huruf di depan. Untuk buku yang ada edisi, kita letak macam ni. Uh, ni sama seperti edisi ke-6 sebelum ini. Uh, kita hanya letakkan ed. Nampak di sini, ed. E adalah huruf kecil. Ini untuk bab dalam buku. Bab dalam buku maksudnya ada setengah-setengah buku tu, dia di luar tu ada pener, uh, editor ataupun penyunting. Di dalam tu, setiap bab adalah penulis yang berlainan. So, kita kena bagi kredit kepada penulis untuk bab tersebut dan bukan keseluruhan buku. Contoh dalam ni, kes ini, uh, artikel yang anda sedang rujuk adalah artikel oleh Armstrong, tetapi uh, bab ini adalah di dalam buku Leach Royston. So, anda perlu buat macam ni. Armstrong ni tajuk yang anda sedang rujuk in di dalam di dalam buku mana di dalam buku ni editor dinyatakan nampak i tu besar sebab editors kalau lebih daripada satu kita letak s kalau tak kita buang s kita jadi ed dot sahaja tajuk buku kemudian muka surat bab tersebut contoh kalau saya pergi ke buku ini dan saya pergi ke muka surat 144 saya akan jumpalah tajuk ini ataupun artikel uh, bab ini dan kemudian nama uh, syarikat penerbitan boleh? Untuk artikel jurnal pula, sebelum kita mula kepada format, anda perlu pastikan terlebih dahulu semua informasi yang ada tu uh, dinyatakan. Jika anda terjumpa sekurangnya anda terjumpa artikel yang um, tidak ada info nama, tidak ada info uh, volume dan sebagainya, anda tidak digalakkan untuk gunakannya, kerana mungkin artikel tersebut belum lagi diterbitkan secara betul. So, cara nak senang, kita semak sahaja ataupun anda cari sahaja tajuk tersebut di Google Scholar ataupun di mana-mana aplikasi seperti Mendeley dan dia akan keluarkan info. Sekiranya anda dapat semua info ini, maka anda boleh gunakan artikel tersebut. Ini adalah format untuk artikel. Sama sahaja, tiada perubahan seperti edisi ke-6. Um, anda perlu menyalaikan tajuk artikel. Maksudnya, tajuk artikel dalam jurnal ini. Nampak tak untuk nama jurnal, kita gunakan huruf besar. Sebab tu nama jurnal untuk artikel kita tidak huruf besarkan semua. Kita hanya huruf besarkan perkataan uh, pertama dan juga uh, selepas uh, tanda baca. Jangan lupa untuk volume uh, cari di artikel anda kalau ada volume 6 uh, issue 1 ataupun nombor 1 dan kita letak macam ni 6 1. Sekiranya tak ada issue hanya ada volume dan kita buang bahagian belakang kita hanya letak 6. Untuk muka surat artikel pula Ia adalah keseluruhan uh, muka surat untuk artikel tersebut Contoh, kalau saya pergi ke jernin ini Untuk volume ini dan saya pergi ke muka surat 11 ke, Sehingga ke 16 Saya dapat baca keseluruhan artikel ini Itu maksud dia okay. Dan jika anda muat turun daripada Laman sesawang tertentu Anda letakkan maklumat DOI okay. Seperti ini Untuk akhbar, kita bercetak Kita buat macam ini Nampak tak tarikh akhbar itu kena lengkap Kena tarikh yang betul kemudian tajuk tidak diatalikan, kita condongkan nama uh, akhbar tersebut iaitu contoh di sini nama abad the Star. so kita condongkan dia adalah nama sebab disebabkan nama so kita kena huruf besar. Ini adalah muka surat artikel. Now A itu adalah nama section uh, kepada surat khabar sebab surat khabar biasanya dia ada section A section B so kalau atas tu diletak A kita ikut sahaja A1 kalau dia letak E E1 dan kadang-kadang artikel tu muncul di muka surat ini kemudian muncul lagi di muka surat seterusnya terus so kalau case macam tu anda hanya letak contoh A1, A2 dia tak ada dash dia hanya gunakan koma untuk muka surat yang anda rujuk ini adalah untuk surat khabar bercetak Right. Untuk surat khabar online ataupun dalam talian, tak ada pages lagi. Anda hanya berikan sahaja pautan ataupun link kepada artikel tersebut. senang. Untuk bahan dan dalam talian yang lain, dahulunya dalam edisi ke-6, kita kena letak perkataan retrieve from dan tak ada nama uh, website tapi untuk edisi ke tujuh nampaknya APA kembali kepada format lama sebab yang ni adalah format edisi ke lima kalau tak silap saya so dia cuma kita buang perkataan retrieve from untuk website kena kena pastikan uh, tarikh tu jelas dan nama penulis pun jelas jika anda tidak jumpa nama penulis tidak jumpa tarikh adalah tidak digalakkan untuk digunakan kerana dia boleh dianggap sebagai tidak Uh, boleh dipercayai oleh ataupun kurang tahap kebolehpercayaan dia. So contoh di sini kalau di BBC News kita letak BBC News uh, dan kemudiannya kita letak uh, link ataupun pautan. Untuk bahan oleh organisasi kita letak saja nama organisasi, kemudian tajuk dia and, dan uh, link dia. Alright ataupun pautan. Untuk yang tanpa tarikh pula tetapi nama penulis ada, kita letak non and dot d dot and dot tu no date. Ni untuk yang kita tahu siapa yang menulis tapi kita tidak tahu tarikh. Kita boleh buat macam ni. Alright. Nampak? Masih ada lagi nama. Kemudian baru uh, pautan. Untuk Wikipedia sekiranya anda masih ingin menggunakannya anda kena letak in Wikipedia macam ni. Uh, yang ni tarikh uh, artikel tersebut. Alright. Untuk uh, kamus dalam talian sekiranya anda merujuk kepada kamus dalam talian uh, ni perkataan dia. Perkataan yang nak dicari. in ni website kadang-kadang uh, biasanya biasanya untuk ramus online dia tak letak tarikh perkataan tersebut sebab dia boleh digunakan bila-bila so anda perlu letak n.d. tapi di belakang ini anda perlu tambah retrieve uh, January 13 ni adalah tarikh di mana anda merujuk kepada perkataan tersebut ataupun website tersebut untuk blog kita kena nyatakan uh, jenis blog tu yang ni tu. contohnya di medium ataupun di blog-blog uh, publish yang lain kita boleh buat Cuma tarikh itu kena ikut, tarikh yang di-publish. Right. Untuk YouTube, kita kena letak nama penghasil. Ini adalah nama samaran ataupun nama channel tersebut. Kemudian adalah tarikh di, video tu diterbitkan. Ini ada tajuk dia. Diletak video macam ni and then YouTube dan link kepada YouTube tersebut. Nota atau slide kuliah, sama juga kita nyatakan jenis tersebut ni. Contohnya PowerPoint slide, then di dikongsikan di slide share ataupun di pautan lain kita je letak saja pautan tersebut. Ni untuk tweet, sama juga nama. Ni adalah username tweet ataupun tweet, Twitter handler uh, untuk uh, penulis ataupun penghasil dia. All right, ni tajuk. Kemudian perlu diletak perkataan tweet dan Twitter sekali lagi, kemudian link. Untuk tesis yang diterbitkan, maksudnya kita dapat muat turun biasanya dalam proquest dalam database tertentu, kita perlu buat macam ni. Kemudian kita letakkan publication number. Biasanya dalam database itu, dia akan letak nombor dia. Kita kena letak uh, jika tidak di publish mana di mana-mana tapi dikongsikan oleh penulis tersebut mungkin di uh, website lain, anda hanya perlu letak unpublished doctoral dissertation kemudian letak nama universiti. Okey, seperti ini. Yang di bahagian ini anda boleh tukar ke master's thesis ataupun final year project. Ni untuk proceeding persidangan. Alright, untuk prosiding proseding, -proseding ni format dia nama ni editor nama proseding kemudian terus nama uh, penerbit kepada proseding tersebut dan pautan untuk APA senarai tunjukkan di penghujung tu kita tak susun mengikut kronologi kita susun ikut uh, alphabetic order ataupun uh, urutan A sampai Z so A, B, C dan seterusnya kita susun macam tu sekiranya ada A yang sama kita akan tengok uh, huruf kedua lah macam biasa alright Nama tak apabila rujukan tu lebih daripada satu baris, kita kena masukkan ke dalam sedikit. Ni untuk line kedua dan ketiga umpah ni, line kedua ni, kita kena masukkan sedikit indent ke dalam. Baiklah, itu sahaja tentang APA DC ke-7. Anda boleh ke ruang description untuk dapatkan pautan kepada slide ini, link kepada slide ini. Anda boleh download dan uh, jika ada sebarang soalan, anda boleh uh, ajukan di, di ruang komen di bawah. Baiklah, jangan lupa like video ini dan juga subscribe kepada channel saya untuk video-video yang lebih menarik. Terima kasih dan salam maju jaya.